Susiu, Lindong melihat julukan aneh yang diberikan kepada individu peringkat atas pada daftar pemula, sebelum dia tanpa sadar mengangkat alisnya. Sepertinya orang yang agak aneh dan misterius. Ya, sehubungan dengan kekuatan yang disebut orang tanpa wajah ini, Lindong tidak memiliki keraguan sama sekali. Untuk mendapatkan persetujuan dari semua orang di caotik dimensi, di mana tak terhitung ahli dan jenius mengerikan bersembunyi. Tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi ini dengan keberuntungan. Susiu sangat kuat. Selain itu, ia dianggap bukan milik sekte apapun. Selain itu, dia hampir tidak meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya dan meskipun kemampuan pengumpulan informasi pavilion nasib yang unggul, mereka hanya dapat mengumpulkan beberapa informasi dangkal tentang dia. Petik 2. Menempelkan kepalanya yang mungil. Mulingshan melirik tempat di mana Lindong menatap. Sebelum terkikik sambil berkata, orang itu sama dengan kakak laki-laki Lindong. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Satu tahun yang lalu dia muncul untuk pertama kalinya. Kemudian, dia bertarung dan menghabisi ahli tahap kematian mendalam yang mendalam. Itu kemudian menyebabkan keributan yang cukup besar selama periode waktu itu. Petik 2. Setelah kejadian itu, ada rumor lain yang beredar tentang dia juga dikabarkan bahwa Flem di Fine Hall Tang Xinlian serta Zhou Zhe Gunung Seribu Gajah, keduanya bertarung melawannya. Namun, mereka tampaknya tidak berhasil dengan baik. Petik 2. Oleh karena itu, tempat pertama dalam daftar Ruki diamankan dengan kuat olehnya. Hehe, he, jika Kakak Lindong menabraknya, aku bertanya-tanya siapa yang akan lebih kuat. Petik 2. Lindong tidak bisa menahan tawa ketika dia menggosok kepalamu Lingshan dan menjawab dia adalah individu yang kejam. Aku tidak ingin memprovokasi dia kecuali aku harus. Petik 2. Setahun yang lalu, dia baru saja memasuki caotik dimensi. Pada saat itu, dia baru saja menembus ke tahap kehidupan mendalam. Adapun Susiu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tahap kematian mendalam muka saat itu. Kemampuannya bahkan menyebabkan Lindung merasa syok dan takut di dalam hatinya. Sepertinya memang ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di Caltic Dimensi ini. Jika orang seperti itu berpartisipasi dalam kompetisi kilat ini, lindung yang ingin mengambil jejak esensi petir mungkin harus berhadapan dengan yang pertama. Pada akhirnya, adapun hasil akhirnya, bahkan lindung penasaran untuk mencari tahu. Ayo pergi, kita harus bergegas ke wilayah laut api terlebih dahulu, melihat pada saat itu. Yang disebut kompetisi kilat harus segera dimulai. Lindong melemparkan gulungan di tangannya ke Mulingshan dengan senyum di wajahnya. Namun, senyumnya sedikit lebih serius dari sebelumnya. Yang lain mungkin tidak menyadari alasan mengapa Flame Divine Hall memilih untuk mengatur kompetisi pencahayaan. Namun, Lindong benar-benar jelas tentang hal itu. Menggunakan simbol Testerbolt Ancestral sebagai umpan. Luo dan Flame Divine Hall-nya ingin memancing keluar Yimo yang bersembunyi di dunia ini. Ini adalah rencana besar dan berani. Lindong hanya bisa membayangkan pergolakan yang akan dihasilkan dari masalah ini. Bentuk kehidupan seperti Yimo adalah sesuatu yang asing bagi orang-orang. Namun, bagi para ahli yang memiliki pemahaman tentang masa lalu, mereka akan tahu betapa menakutkannya Yimo ini. Lebih jauh lagi, apa yang membawa dingin ke hati orang-orang? adalah bahwa Yimou tidak dapat hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain di dunia ini. Alasan mereka datang, adalah untuk melahap semua yang ada di dunia ini. Karenanya, mereka adalah musuh bersama setiap manusia yang hidup di dunia ini. Seperti apakah rencana Moluo akan berhasil? Lindong tidak dapat membuat penilaian yang konkret. Meskipun dikatakan bahwa Moluo telah mengumpulkan beberapa ahli tingkat atas, orang-orang Imo adalah momok bencana di zaman kuno. Saat dia memikirkan hal ini, Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut, menahan pikiran dan suasana hati yang rumit itu dalam benaknya. Dia tahu bahwa dia saat ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Namun, sebagai pemilik simbol ancestral, dia tahu bahwa dia pasti harus berperan dalam mengawasi perkembangan masalah ini. Menghembuskan napas dengan lembut. Lindung mengangkat kepalanya untuk melihat garis yang dibuat oleh laut dan langit di kejauhan. Melihat langit di sana, awan badai tampak menyatu, menekan di tanah di bawah. Wilayah Laut Api adalah hamparan wilayah laut yang sangat luas di Laut Iblis Cautik. Di dalam wilayah laut ini, tidak ada faksi lain. Di tempat ini, hanya ada satu tuan, Flam Divine hall. Tidak dapat disangkal mereka adalah penguasa dan penguasa wilayah laut ini. Banyak ahli kuat yang mirip dengan jumlah awan yang berkumpul di caotik dimensi. Dibandingkan dengan wilayah Suan Timur, kekuatan besar di sini jelas terkunci dalam hubungan yang bahkan lebih rumit. Menempati wilayah laut raksasa seperti itu saja bukanlah hal yang mudah. Alasan utama mengapa Aula Api Flem dapat melakukannya adalah karena Moluo. Panggung Samsara Wilder dari simbol leluhur yang berkobar, dua judul sederhana namun bahkan para ahli tahap reinkarnasi tingkat atas tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadapnya. Di wilayah laut ini, hampir tidak ada orang yang berani menantang otoritas aula api. Flame, bahkan faksi-faksi besar itu secara tidak biasa akan memilih untuk melatih diri ketika mereka mencapai wilayah laut ini, ketika Lindong dan muling tiba di wilayah laut api. Itu sudah lima hari kemudian. Berdiri di atas paus raksasa, lindung menatap ke arah wilayah laut di depannya, yang diwarnai warna merah samar, sementara kejutan dan keheranan melintas tak terkendali di matanya. Saat memasuki wilayah laut ini, dia bisa merasakan bahwa ada energi yang sangat mengamuk dan berapi yang terkandung di bawah laut. Ada rantai gunung berapi berkelanjutan di bawah wilayah laut api. Jangan berasumsi bahwa wilayah laut ini tenang dengan menilai permukaannya. Di bawah permukaan, kamu akan melihat gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus dan memuntahkan lava. Jika seseorang dengan sembrono bergegas, bahkan para ahli pada tahap kematian mendalam akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebagai anggota klan Paus Sage Abadi, Mulingshan jelas sangat akrab tentang struktur bawah tanah laut. Mengangguk kepalanya samar-samar. Lindong melanjutkan untuk tersenyum sambil menjawab, Ayo pergi, kita harus langsung menuju ke kota api-api di pusat wilayah laut. Petik 2, saat suaranya terdengar, Lindong memimpin dan bergegas ke depan, menepuk paus raksasa dengan lembut. Mulingshan mengikuti di belakang, mengibas ngibaskan ekornya yang raksasa. Ia dengan cepat tenggelam ke laut. Saat paus raksasa tenggelam, Lindong dan Mulingshan berubah menjadi dua garis cahaya dengan cepat menembak langsung ke arah bagian terdalam dari wilayah laut. Sampai sekarang, wilayah laut api ini melebihi hidup. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, menutupi langit ketika mereka semua menuju ke arah yang sama. Pemandangan ini tampak agak agung dan megah, saat mereka secara bertahap menuju ke bagian terdalam wilayah laut api. Lindung bisa melihat kelompok besar orang yang mengenakan baju besi merah berapi-api berlarian dari waktu ke waktu. Mengenakan helm. Mata mereka tajam dan tajam saat mereka terus-menerus memindai lingkungan mereka. Melihat pasukan ini seperti kelompok di sekitarnya. Lindong bisa melihat lencana api di dada mereka. Itu adalah lambang Flame Divine Hall. Jelas, mereka adalah unit penegakan dari Flame Divine Hall. Melihat para penjaga yang sangat terlatih. Lindong tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. The Flame Divine Hall tidak dapat disangkal adalah salah satu dari raksasa di Caltic dimensi. Wilayah Laut Api agak luas dan luas dan terdiri dari jaringan pulau-pulau yang padat. Di mana Lindong dan Mulingshan ingin pergi adalah Firi Flame City, markas Flame Divine Hall. Itu kebetulan lokasi kompetisi petir. Ketika Lindong dan Mulingshan mendekati kota api-api, itu sudah senja. Setelah mencapai, benua merah-merah muncul di kejauhan. Di benua itu, sebuah kota raksasa yang tampak tak berujung, seperti naga api kuno yang duduk di tanah, berdiri di atas wilayah laut. Sebuah penghalang cahaya merah-merah tua, mirip mangkuk terbalik yang menyelimuti seluruh kota. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan memancar keluar dari permukaannya, karena energi ini, Bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda halus dari lengkungan dan distorsi. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari sekitar kota seperti hujan lebat. Akhirnya, mereka melewati layar cahaya dan masuk ke kota besar itu. Lindong dan Mulingshan perlahan turun dari langit, sebelum memasuki kota raksasa dan megah itu. Begitu mereka masuk, suara berisik yang mengalir ke langit, menyapa mereka menyebabkan kepala Lindung berdering untuk sementara waktu. Segera, ia mulai tertawa pahit pada lautan orang-orang yang menakutkan di kota. Mungkinkah semua ahli terkenal di caotik dimensi semuanya berkumpul di sini? Kakak laki-laki, Lindong, dikatakan bahwa Firiflame City memiliki paviliun penyambutan tamu. Siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi kilat akan ada di sana. Apakah kita akan pergi ke sana? Melihat kota yang hidup ini, kegembiraan muncul di mata Mulingshan saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya, Lin Dong mengangguk. Sampai sekarang, berbagai tiran dan pengganggu lokal telah berkumpul di tempat itu. Ketika orang-orang gaduh itu berkumpul bersama, itu mungkin mengarah ke pemandangan yang agak menarik. Dengan mengingat hal itu, mereka berdua tidak berlama-lama saat mereka langsung menuju ke paviliun penyambutan tamu yang agak mencolok bahkan di kota api-api ini. Setelah kira-kira 10 menit, mereka berdua muncul tepat sebelum tamu menyambut pavilion. Di dalam pavilion raksasa dan luas, ada beberapa penjaga mengenakan baju merah-merah dengan aura pemberani memancar keluar dari mereka. Para penjaga itu terlihat agak ketat dan serius. Sepertinya Flame Divine Hall telah menghabiskan sedikit usaha demi menjaga ketertiban, terutama di lokasi ini. Ada berbagai ahli muda dari caotik dimensi berkumpul di sini dan tidak satu pun dari mereka yang penurut. Memasuki paviliun penyambutan tamu tidak membutuhkan pemeriksaan yang rumit. Karenanya, keduanya bisa masuk dengan sukses. Saat berjalan melewati pintu-pintu besar, suasana panas yang menyengat langsung menyapa mereka. Yang menyapa mata mereka adalah aula yang luas dan luas. Dengan orang-orang tersebar di setiap sudut. Dan suasana yang luar biasa. Memindai sekelilingnya, mata Lindong menyipit, sementara sedikit kejutan muncul di dalam hatinya. Dengan hanya pandangan sepintas, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi aura yang kuat dan pemberani memancar keluar dari sekitarnya. Sepertinya kompetitornya semua cukup terampil. Lindong, sama seperti Lindong sedang mengamati berbagai ahli di sekitarnya. Suara terdengar akrab dan manis yang membawa serta sedikit kejutan dan kebahagiaan tiba-tiba terdengar dari punggungnya setelah sedikit melongo sebelum menggeser kepalanya ke belakang dia disambut oleh beberapa wajah yang sudah dikenalnya bersambung lanjut ke part berikutnya ya bab 996 wajah yang akenal memutar kepalanya lindung melihat tiga sosok dengan ekspresi terkejut di wajah mereka berdiri di dekat sudut pavilion, balas menatapnya Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis cantik dengan pinggang ramping dan lembut, mengenakan gaun berwarna terang. Orang yang memiliki penampilan yang begitu halus dan indah, tepatnya Gumengki dari klan Gu. Berdiri di samping Gumengki, ada dua sosok yang akrab dan cantik. Mereka adalah Guyan serta gadis muda yang pemalu dan orang pertama yang bertemu Lindung ketika ia memasuki caotik dimensi, Guya. Melihat tiga wanita. Yang wajahnya yang cantik mengenakan ekspresi terkejut di bawah penerangan cahaya lilin. Lindung jelas melongo sejenak. Tepat, sedikit kegembiraan melonjak dari dalam matanya. Melihat beberapa wajah yang dikenal di negeri asing selalu merupakan peristiwa yang menghangatkan hati. Aku tidak mengharapkan kalian bertiga berada di sini juga. Bersama dengan Mulingshan yang agak bingung. Lindung berjalan. Sebelum dia mengirim senyum pada mereka saat dia berbicara. Apakah kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Flame Divine Hall? Oh ya, aku hampir lupa. Kamu tidak lagi bukan siapa-siapa seperti kamu kembali ketika kami pertama kali bertemu. Gumengki menyeringai saat menatap Lindong. Dengan alisnya yang lembut melengkung seperti bulan sabit, wajahnya yang tampak indah tampak sangat memikat. Setelah mendengar kata-kata lucu dari Gumengki, Lindong tidak bisa menahan tawa. Segera. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab. Kamu terlalu memikirkan aku. Haha, saudara Lindung sesederhana sebelumnya. Peringkat ke sembilan dalam daftar pemula bukanlah tempat di mana orang bisa dengan santai naik. Kata Guyan dengan senyum lembut. Tatapan yang dia kirim ke Lindung dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Saat dia ingat pertama kali dia bertemu Lindung di Pulau Roh Misterius. Pada saat itu. Dia dan Lindong keduanya menerobos ke initial profound life stage. Namun, pada tahun lalu, tidak hanya Lindong jauh melampaui dia, dia bahkan telah menetapkan nama yang cukup kuat untuk dirinya sendiri di Laut Iblis chaotic Meskipun wilayah Laut Angin Surgawi bukanlah wilayah laut yang terkenal seperti wilayah Laut Flaming, Guklan jelas memiliki kemampuan mengumpulkan informasi yang cukup kuat. Oleh karena itu, mereka tahu tentang berbagai prestasi yang telah dicapai Lindong. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan tahu tentang prestasi yang telah dicapai Lindong di wilayah Lautan Surgawi. Pada saat itu, bahkan para tetua klan mereka terkejut sampai menamparkan bibir mereka. Sambil tersenyum, Lindong menatap Buya, yang masih pemalu seperti sebelumnya. Mengulurkan kepalanya untuk menggosok kepala gadis kecil itu, Lindong tersenyum sambil berkata, kamu sudah tumbuh lebih cantik, gadis kecil. Warna merah muda muncul di wajah kecil Guya. Namun, tindakan intim Lindung membuatnya merasa bahagia dan gembira. Meskipun Lindung telah menetapkan nama untuk dirinya sendiri di caotik dimensi, dia masih hangat dan baik seperti sebelumnya. Hubungan di antara mereka tidak menjadi terasing karena ketenaran dan status yang baru ditemukan. Setelah menyapa trio, Lindong mulai memperkenalkan Mulingshan kepada mereka. Gadis kecil ini bahkan tampak lebih mungil daripada Guya. Dengan dua kuncir kuda dan boneka porselen seperti wajahnya, dia terlihat sangat imut. Sejenak, ketiga gadis itu tidak bisa menahan diri untuk menggodanya, mencubit pipinya sambil terus berkicau dan mengobrol. Sambil tersenyum, Lindong mengambil tempat duduk di meja tempat mereka berada. Setelah mendengar obrolan yang jelas dan manis dari kelompok gadis ini, senyum di sudut mulutnya tumbuh lebih dalam. Sungguh pemandangan yang lembut dan damai. Kamu cukup mahir dalam menyebabkan masalah. Hanya dalam satu tahun, beberapa peristiwa besar yang terjadi di caotik dimensi semuanya terkait dengan kamu. Melarikan diri dari kicauan tiga gadis lainnya, Mengqi mengirim mata berairnya ke arah lindong, yang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Sebelum berbicara dengan suara lembut. Bukannya aku menginginkannya seperti ini. Aku hanya ingin mencapai beberapa tujuan aku. Itu saja. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Lindong tersenyum ketika dia menjawab. Mengganti topik. Dia berkata, alasan kalian di sini adalah karena yang disebut kompetisi kilat. Ya, kapal dagang buklan kami kebetulan berada di sekitarnya. Karenanya. Kami dengan mudah memutuskan untuk bergabung untuk bersenang-senang, bagaimanapun. Daya pikat yang ditimbulkan oleh simbol Ancestral Thunderbolt agak kuat. Mengqi menjawab dengan senyum tipis. Secara alami, kami juga menyadari posisi kami sendiri. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk bertarung untuk item itu adalah kalian. Orang-orang menakutkan yang menempati peringkat 10 teratas pada daftar Ruki. Kami hanya datang ke sini dengan tujuan mendapatkan pengalaman tempur. Petik 2. Setelah mendengar jawabannya, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, setelah memikirkannya, apa yang dia katakan masuk akal, dia berhasil membunuh lima ahli tahap kematian mendalam di wilayah lautan surgawi. Mengabaikan Gu Mengki, yang jelas melihat ini sebagai hal yang menakutkan dan keji. Bahkan bagi kebanyakan tetua di klan Gu, Prestasi ini agak mengejutkan. Mungkin, bahkan mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa bantuan eksternal yang mereka sewa, sekarang telah berhasil sampai sejauh itu. Sepertinya berita kompetisi ini telah benar-benar menyebar seperti api di seluruh Chaotic dimensi, ya. Jawab Lindong sambil menghela nafas. Bahkan buklan jauh dari daerah angin lautan surgawi telah datang. Daya pikat simbol leluhur benar-benar menakutkan. Oh. Gu klan kita bukan satu-satunya yang datang dari wilayah Laut Angin Surgawi. Bahkan klan Wei telah mengirim anggota ke, Yah, lihatlah ke sana. Gu Mengqi tersenyum manis ketika matanya yang indah berbalik ke arah tertentu. Klan Wei, lindung melongo lemah. Sebelum memutar kepalanya ke arah tatapannya, Paviliun ini sangat luas dan luas dan tampak seperti sebuah hotel. Ada beberapa ahli yang saling akrab yang dikelompokkan bersama. Di sisi timur laut dari tempat Lindong berada, sekelompok orang juga berkerumun bersama. Dalam kelompok itu, salah satu dari mereka tampak agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya Wei Zhen dari klan Wei yang Lindong sebelumnya temui di Pulau Marsial. Ha, sepertinya musuh sering berpapasan satu sama lain. Melihat Wei Zhen, Lindong mulai tertawa. Omong-omong, dia memiliki sedikit dendam dengan klan Wei. Jika bukan karena tindakan mereka sebelumnya, dia tidak akan dipaksa oleh orang tua tulang nefarious sampai keadaan yang menyedihkan. Meskipun dia dengan kejam meniup orang tua itu menjadi tongkat manusia, Lindung masih luka dengan luka yang cukup parah sebagai hasilnya. Ketika Lindung memandang Wei Zhen, yang terakhir tampaknya juga menyadarinya. Memutar kepalanya, wajahnya langsung membeku saat dia melihat Lindung menatapnya dengan senyum tipis. Sebuah kilatan berkilauan di matanya saat dia buru-buru menghindari tatapan mantan. Karena Gu Mengki dan yang lainnya bisa belajar dari prestasi Lindong. Bagaimana mungkin Weizen, anggota dari klan yang sama kuatnya, tidak menghiraukannya? Jika mereka berada di Pulau Martial sekarang, Lindong itu tidak menakutkan. Namun, sekarang, Lindong saat ini menyebabkan jantungnya menegang karena takut. Setelah semua, Lindung menanggung gelar menyenangkan setelah membantai lima ahli tahap kematian mendalam. Itu memang sangat menakutkan. Lebih jauh, dia tahu bahwa saat ini dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Melihat tatapan menghindar dari Wei Zhen, yang telah memilih untuk menghindari tatapannya, Lindung samar-samar tersenyum. Dia tidak berencana untuk secara sengaja menyebabkan masalah. Lagi pula, dia tidak suka melakukannya. Selanjutnya. Wei Zhen saat ini hampir tidak layak diperhatikan. Dengan pemikiran ini, Lindong berbalik dan terus mengobrol dengan Gumengki dan tiga wanita lainnya. Ada berbagai pakar dari berbagai lokasi berkumpul di paviliun penyambutan tamu ini. Karena itu, tempat itu cukup ramai dan ramai. Meskipun Lindong duduk di sudut, karena Gumengki dan tiga lainnya terlihat cantik, mereka telah menarik beberapa tatapan penuh perhatian. Bagaimanapun, Wanita cantik selalu menarik perhatian. Namun, Mengqi dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan itu. Ketika mereka terus berbicara diam-diam, keributan tiba-tiba terdengar dari luar pintu besar pavilion. Detik berikutnya, suara gemerisik mulai berserakan, memiringkan kepalanya. Lindong menatap pintu-pintu besar. Di tempat itu, sekelompok orang telah bergegas. Di bagian paling depan dari kelompok itu, adalah seorang pria dengan rompi hitam. Laki-laki itu berdiri tegak dan lurus, dengan wajah yang cukup tampan. Bibirnya tipis dan lurus, mirip dengan ujung pedang, sementara aura dingin merasuk keluar darinya. Ketika kelompok orang ini muncul, suara teriakan samar terdengar di dalam pavilion. Jelas, mereka memiliki reputasi dan latar belakang yang cukup kuat. Menembak melihat laki-laki berjubah hitam, Lindong melanjutkan untuk memalingkan kepalanya. Namun, dia sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa alis Gumengki dan dua lainnya tiba-tiba bersatu. "Siapa mereka?" tanya Lindong sambil tersenyum meliputi si sekte. "Kuang Ling, tempat kesembilan dalam daftar pemula. Oh, dia sekarang didorong ke tempat ke-10. Terima kasih," jawab Gumengki. "Apakah kalian kenal dia?" Menempatkan cangkir anggur di tangannya dengan lembut di atas meja Lindong bertanya Kami tidak Setelah ragu-ragu sejenak Gumengki menjawab sambil tersenyum Apakah ada kebutuhan untuk rahasia antara teman-teman Melihat Gumengki Yang senyumnya tampak agak kaku Lindong bertanya pelan Gumengki dan Guyan saling memandang sebelum yang terakhir menjawab Tidak banyak Aku sebelumnya menyebutkan bahwa kapal dagang kami ada di dekatnya Bukan. Ketika kami berada di laut, kami kebetulan menabrak sekte laut tertutup dan kelompok orang-orang mereka. Dan, kebetulan itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Huang Ling. Pada awalnya, buklan kami tidak memiliki dendam atau keluhan dengan sekte laut penutupan. Namun, setelah dia melihat kakak Mengki, mata Huang Ling mulai memerah. Kamu harus bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Tetua Sis Mengki tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya dan karenanya mengabaikannya. Mungkin bahwa Huang Lin mengubah rasa malunya menjadi amarah ketika ia dengan paksa menahan beberapa kapal kami. Ini hanya beberapa kapal dagang. Ini bukan masalah besar, jawab Gu Mengki sambil tersenyum. Setelah melihat ekspresi Lin Dong, dia menjadi sedikit gugup. Dia tahu bahwa dia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun... Kuang Ling juga tidak bungkuk. Selain itu, dia memiliki koneksi yang luas dan luas, dan bahkan ada beberapa individu yang menakutkan yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar pemula yang memiliki hubungan dengannya. Sampai sekarang, Lindong masih sendirian jika ada konflik yang terjadi, itu akan merugikan baginya. Oh, Lindong mengangguk, melanjutkan untuk berhenti berbicara tentang masalah ini, mengangkat pertanyaan lain. Mereka mulai membicarakan hal-hal lain. Tepat setelah Lindong mengubah topik pembicaraan, Huang Ling berjalan langsung ke paviliun. Segera, dia menuju ke sekelompok orang. Secara kebetulan, kelompok itu adalah tempat Wei Zhen berada. Sepertinya Wei Zhen kenal dengan Huang Ling. Ketika dia melihat yang terakhir mendekatinya, mantan dengan tergesa-gesa maju dan menyambutnya dengan senyum. Dengan tatapan cerah, dia melirik ke arah Lindong dan yang lainnya, sebelum berbisik ke telinga Huang Ling. Setelah dia mendengar kata-kata Wei Zhen, Huang Ling melanjutkan untuk menggeser kepalanya dan melihat ke arah Lindong. Pada saat berikutnya, dia memperhatikan Gu Mengki duduk dengan gelisah di bawah cahaya lilin, sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Ah, dengan senyum lembut, ekspresi lucu muncul di wajah Huang Ling, meraih cangkir anggurnya. Dia segera berbalik, berjalan lurus ke arah kelompok itu, yang terdiri dari satu pria dan empat wanita. Kuang Ling jelas merupakan salah satu individu yang paling mempesona di sini dan beberapa individu memperhatikan tindakannya. Karena itu, ketika mereka melihat apa yang dia lakukan, beberapa alis mereka sedikit terangkat. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.